Bagaimana pandangan dunia dengan hacker yang ada di Malaysia So ini daripada channel Alip Whitehead Jadi abang Alip Whitehead ini senantiasa nge-share perkembangan hacker yang ada di Malaysia Dan saya penasaran sekali dan saya juga ingin tahu bagaimana hacker Malaysia di mata dunia Jom kita tengok videonya guys let's go Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, have, wabarakatuh. Right, wabarakatuh. So, kau masih dah lama yang tak nampak video aku dekat YouTube Tak nampak dekat TikTok, dekat mm. Facebook, Instagram Memang korang takde lah sebab aku tak approve kan So, hari ni aku nak tunjuk rambut baru aku Oh, aku nampak, ok <laughs> So, aku sumpah tak menyesal dengan rambut Aku rasa macam Oh, aku rasa macam memang Sega gila, aku boleh mandi tiap hari Aku tak payah fikir nak hair dryer rambut Aku macam, dulu rambut aku nak dekat bawah ni tau Lepas tu sekarang ni bila oh. aku otom, Jadi macam, handsome kat kan So ah, macam aku, aku tahu, bulan lepas Aku rasa tak silap aku dalam bulan Jun ataupun Julai Okey, dalam bulan Jun lah. memang benda tu jadi bulan Jun So ada satu ops yang kita panggil ops patuk Which okay, is action from Malaysia, attack hacker-hacker Dia bukan attack hacker lah, tapi attack website-website, attack CPC attack server-server yang ada dekat India sana okay. sebab apa dia attack aku rasa aku tak boleh beritahu sebab korang boleh pergi sendiri dekat aku punya apa video-video lepas video aku dah publish balik tahu. korang boleh pergi tengok so Dragon Force Malaysia local host apa lagi nama tim Malaysia aku tak ingat sebenarnya tapi yang aku tahu Dragon Force Malaysia je lah tapi ada lagi banyak tim-tim lain yang nak cakap terus serta pun tak juga tapi ada juga heker-heker daripada Indonesia contoh The Activist of Garuda Uh, apa tadi Gunnosek Macam-macam eh, lagi Video hari ni aku just nak bagi Beritahu korang Apa pandangan dunia sekarang Dunia tau Bukan pandangan orang-orang Malaysia Bagi aku Ooh, macam okay. untuk Aku tak adalah nak fanboy Fanboy orang panggil <laughs> Okey lah lebih kurang macam tu lah Aku tak adalah macam nak Hype sangat Tapi aku macam happy lah Sebab Ada Macam mana kan Ada hacker daripada Malaysia Yang boleh sampai tahap yang yaknya chieftain. So, the government okay, decision okay, dia orang okay. bukan ni setakat mengggegarkan Israel, tapi dia orang juga mengggegarkan India. So, bila dia orang dah gegarkan India, dia orang dah gegarkan Israel. Medi dah jadi macam satu global issue ah. Isu hmm. yang dekat dunia ni macam macam ambil potlah. So, korang tahu tak Redware? Redware ni merupakan satu, macam nak cakap eh, aku rasa dia orang macam cybersecurity punya hmm. researcher ah. Macam buat-buat okay. research pasal hack ini, hack itu. Kalau korang buka dia orang punya website memang banyak gila research-research uh, yang orang buat tapi tak adalah setakat Dragon Force je tapi ada juga, sebenarnya dekat dunia banyak hacker lah, memang hacker-hacker luar buat lagi teruk daripada Dragon Force Malaysia buat tapi korang bayangkan, Dragon Force Malaysia boleh masuk dekat dalam, ada cyber security researcher ataupun Aha. aku tak tahu apa perkataan tu, dia orang buat buat, buat report <laughs> Ini bukannya macam buat assignment sekolah tau tapi dia orang buat report. Dia orang memang follow rapat forum Dragon Force tu hmm. sampai daripada A sampai Z dia orang betul tahu apa yang Dragon Force Nation ni sini buat, apa tool-tool yang dia orang pakai, macam-macam okay. lagi lah. Ya. Tu so, selain daripada uh, Redware, ada juga satu organisasi. Aku aku sebenarnya tak tahu dia orang ni organisasi ke apa tapi aku rasa macam biasa aku pun tak tahu. Dia orang ni pun aku rasa researcher juga. Nama company ni adalah Cloudset. Kejap aku nak check betul ke Club set ah ya betul Club set okay. So diorang pun Macam follow rapat Dragon Force Malaysia ni Diorang buat apa Diorang bagi tahu yang Diorang buat macam Report macam redwear Tadi diorang cakap Yang diorang ni pakai Tool apa Apa website And diorang hack Lepas tu Semua semua Semua semua So first kau tengok kat atas ni Redwear adversary <laughs> Dragon Force Malaysia Ops patut hashtag India Haa uh, bukan Hashtag Slash Ops India uh -huh. So Ops India ni pun Orang aku tak, aku rasa hacker daripada Malaysia je pakai ops patut tapi hacker keluar dia pakai ops India sebab diorang tak nak macam nampak sangat diorang follow Dragon Force lah. So, artikel ni dia keluarkan pada 14 Jun aku dah lama tak buat video so aku tersiasa. So, tengok tu Dragon Force Malaysia launch a series of cyber attack against government of India. Kau bayangkan hacker Malaysia attack government India. Benda tu macam bagi aku macam mind blown now. So kita tengok bawah pula oh sepatu ah new campaign betul lah benda tu memang satu campaign ataupun kita panggil okay. ha, betul lah campaign lah. Betul betul. Kemarin kan istilahnya kita sudah uh, react juga guys. Istilahnya masang Abang Ali White hari ini ya berkenaan membahas tentang Malaysia ngehack istilahnya pemerintah ya kan website-website yang ada di India guys. Nah seperti itu dan kita kayak wow keren banget dan Indonesia juga ikut seperti itu padahal yang dia orang kan aku dah explain kan kat video lepas hmm. kan kenapa dia orang buat attack ni kan? sebab apa sebab kontroversi hmm. apa nama tu Numpu Sharma dia orang yang ah, macam kutuk-kutuk Nabi Muhammad lah so macam AKK daripada Malaysia tak suka so dia orang pergi bantai betul ni, betul ha. so kita turun bawah sikit ha. aku benda-benda atas ni macam aku dah baca tapi aku just nak go through dengan kau orang aku nak go through je sebenarnya so macam kita boleh nampak kat sini ha. kau tengok ni ah apa, the group is non pro-Palestinian Palestinian Activist group located in Malaysia and have also working with several track group in the past Including TD Dimension mm -hmm. and Relax Crew So, nama Relax Crew dengan TD Dimension pun keluar juga kat sini Bagus-bagus-bagus aku bagus, sebut bagus. So, yang tu tak best, tak best Before Ops patut, Dragon Force Malaysia target organisation and citizen across Israel with Ops berdil Ops per day reloaded ops per And Ops RWM Okay, to be honest aku pun tak tahu lah Red without machine ni Ops mm -hmm. apa tau So, sorry lah okay, okay, korang boleh tengok kat sini Recent attack Orang memang kaji Attack-attack apa yang orang buat Maksudnya macam Okay, Orang ni lebih kurang macam journalist Tapi orang akan buka satu persatu tau Contoh ni macam DDoS attack So, macam sebelum ni orang ada buat DDoS attack Dekat mod Mod government India Lepas dengan BJP mm -hmm. dan ORD okay. So, banyak-banyak lagi lah dia. Rambut aku, aku macam tak kena eh. Tak apalah. Okey. So ah macam biasalah oh sepatu DDoS attack. DDoS attack ni memang benda yang kena cakap eh. Dia annual activity, economical. Dia orang akan buat juga DDoS ni DOS ni. Ah tengok tu. Sampai kat sini dia orang ada cakap juga limited tu, slow, Solaris DDoS tool, DDoS wiper, hammer hmm. and banyak lagi open source yang ada dekat GitHub. So maksudnya dia orang follow rapat apa tool tu yang Dragon Force ni pakai. Okey okey. Kat okay. bawah macam biasa ada apa? Defacement. Defacement kalau kau nak tahu Memang hacker daripada Malaysia Terutamanya Dragon Force dia orang attack lebih kurang dua ribu website Dua ribu tu, bagi aku takde lah nak cakap macam Macam hacker daripada Bangladesh pernah attack website dua ratus ribu tau Tapi yang tu, itu dia orang dah on another level lah Bagi aku macam hacker Malaysia, kalau dia orang dah boleh berjaya hack dua ribu website Dalam masa singkat je, benda tu pun dah jadi macam satu Satu apa yang panggil? Satu tu lah Malah cakap Korang <laughs> uh, Ini defacement yang orang buat Kalau kau okay. nampak Ah, ah Itulah ah, betul Tapi Kat bawah ni yang paling aku kelakar Kau tengok ni In addition to numerous, numerous uh, Defacement dari GFOS Including local localhost Man GTX Man GTX pun masuk Aku macam Nama aku mana <laughs> Aku macam ah. tak tahu lah Tapi tak apa lah Nak buat macam ni kan So kali ni kita nampak macam okay. Ada satu hacker daripada Malaysia Satu kumpulan lah kita panggil Dia ni ah, sebenarnya komunitas. Satu community ah, Localhost okay, okay. Malaysia So ni dia macam apa panggil first appearance tu apa? Haa, debut Haa, debut Lepas tu ada juga data leak, data leak ni pun memang Memang koyak India kalau mereka tengok Memang banyak gila lah kan, banyak-banyak hmm. Kau boleh pergi tengok dekat uh, Telegram Dragon Force kalau orang nak tahu lebih lanjut Yang nah, ini, bank dekat India kena point, aku macam Lepas tu kat bawah ni adalah lagi dia cakap pasal Dragon Force punya forum lah Thread, okay. apa kena ni aku tak tahu lah ni CVE, CVE ni dia macam RCE punya exploit lah dia, dia buat aku tak tahu lah dan okay. bawah lagi ada Taming Sari pun masuk macam mana Taming Sari boleh masuk lah kenapa nama aku tak masuk lah <laughs> tak apa kan? je tak nak masuk pun ingat aku ni sangat, macam ni tak ada ok, Educational Resources lepas tu ah, ini dia bagi tahu lah yang dia orang target government okay. dia orang target education, financial healthcare. Okay. additional track group ini macam Anonggoz, team 1877 lepas tu ada banyak lagi lah team-team hashtag Ops Patuk dengan Ops India ok so aku rasa tu je lah ni bawah ni ada lagi uh, reason concern aku tak nak baca lah. macam buat apa baca dia orang punya nasihat kan macam slow lah so guys aku rasa sampai situ je video aku hari ni aku harap ini dia macam kalau dia orang boleh buat report kenapa aku tak boleh buat report kan ini lebih kurang macam post Ops Patuk punya report aku nak bagi tau korang lah So anyway I'm just watching people lagi weekend ni insya-Allah Bye bye. Oke okay, kah, okay, dan selesai videonya soal itulah tadi hacker Malaysia di mata dunia yang kemarin istilahnya viral juga yaitu Ops Patuk sih ya kan dan di situ memang Dragon Force Malaysia memang keren banget sih istilahnya di sini disebutkan mendunia gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau nonton istilahnya video aslinya yang video kemarin dan video yang sekarang ini langsung saja guys ke channel Abang Ali Poythai. Jadi di situ banyak informasi-informasi yang teman-teman akan dapatkan berkenaan dengan hacker Malaysia dan juga pernah dibahas istilahnya bagaimana istilahnya hacker Indonesia juga membantu menyerang India. So, ini memang keren banget jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk ditonton terus uh, dipantengin terus channelnya Abang Ali Buat Head Agar banyak informasi-informasi yang kalian dapatkan daripada dunia perhackeran seperti itu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. warahmatullahi wabarakatuh.